Penampakan harimau di Sukabumi menyisakan misteri. Warga di dua lokasi yang berbeda mengaku melihat langsung sosok harimau tersebut. Penampakan-penampakan tersebut sudah termonitor pihak BKSDA. Bahkan ada sampel yang sudah dibawa pihak Badan Riset Inovasi Negara atau BRIN. Penampakan pertama terjadi di Hutan Rakyat Desa Cipendai, Kecamatan Surande. Saat itu seorang warga mengaku bertemu dengan si belang pada tahun 2019 lalu. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Baru-baru ini rentetan penampakan satwa yang diduga harimau juga terjadi sejak awal tahun ini. Terpisah jarak puluhan kilometer, sosok diduga harimau muncul di kampung gombong, Desa Sukadamai Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Seorang warga mengaku melihat sosok si belang di area lahan garapan perkebunan warga di perbukitan pasir kantong Dengan lugas ia menyebut harimau siliwangi saat diminta petugas menyebut ciri-ciri harimau tersebut Pria itu mengatakan saat kejadian ia hanya berjarak sejauh 5 meter dari hewan tersebut Bahkan selama dua menit ia saling bertatapan Area tempat ia bertemu dengan harimau berada dekat dengan saung atau gubuk yang biasa digunakan petani di area tanam tersebut. Awalnya kejadian tersebut tidak terlalu dianggap sampai kemudian rentetan kasus serupa dilaporkan warga hingga membuat aparat desa bergerak menyurati pihak terkait. BKSDA mendatangi lokasi dan menemukan sejumlah bukti jejak diduga berasal dari satwa tersebut. Kades Sukadamai mengatakan harimaunya tidak ada, tapi bekas pijakannya banyak. Sehingga disimpulkan oleh BKSDA, katanya itu jejak macan tutul katanya. Jadi mungkin Paul Hood atau polisi hutan menyimpulkan itu bukan harimau tapi sejenis macan tutul. Video yang memperlihatkan seekor harimau tengah dikerumuni warga viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, video tersebut diketahui pertama kali dibagikan oleh salah satu akun Facebook netizen. Video secara jelas memperlihatkan seekor harimau. Ia tampak berbaring di tanah. Kemudian sejumlah warga mengerumuninya. Harimau tetap terbaring dan tidak melakukan penyerangan terhadap warga. Kepala BKSDA Sumatera Barat membenarkan isi dari video tersebut. Ia mengatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat sekitar. BKSDA Sumatera Barat juga menerima laporan dari anggota DPRD Kabupaten Pasaman tentang adanya warga yang melihat harimau sakit dan tertidur di dekat bendungan Sontang. Setelah itu pihaknya menuju lokasi dengan membawa kandang dan juga mempersiapkan dokter hewan. Setelah tim medis tiba di lokasi, harimau kemudian dibawa menuju puskesuan dua koto untuk mendapat perawatan medis. Kondisi badan satwa bernama Latin Panthera Tigris Sumaterai ketika itu tengah mengalami demam tinggi. Harimau tersebut diperkirakan berusia 7-8 tahun, sedangkan panjang tubuhnya sekitar 170 cm.